Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto cute bersama anak tercinta Tak lain sang Kejora kita para ya Lesti Disitu terlihat sangat bahagia sekali dari darut wajahnya calon pengantin para ya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti Kejora Dalam postingan tersebut Ayah Kejora pun menuliskan sebuah kalimat caption dengan bahasa Sunda para sahabat ya di situ tertuliskan, Nuki tuh, Nuki ya, senyumin ajalah kata Ayah kejora. Ini maksudnya adalah persahabat ya, walaupun ada ini itu yang ngomongin dedek Lesti tentang Lesti dan Rizki Bilar, tentunya kata Ayah kejora senyumin aja persahabat ya, kita dengan fokus satu tujuan, kawal terus Lesti dan Rizki Bilar sampai halal. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar, banyak sekali respon juga dari para fans. Yakni dari akun Instagram, popi underscore kicker90 mengatakan semangat dedek masih banyak yang sayang. Luar biasa persahabatnya respon yang sangat positif diberikan tentunya oleh para fans untuk dedek Lesti Gejora. Mudah-mudahan dilancarkan urusan, mudah-mudahan dilancarkan sampai hari akad resepsi pernikahan. Dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah postingan dari akun Kak Renzi Lazuardi para sahabat ya Kak Renzi Lazuardi tentunya di sini sedang diwawancara perihal soal pernikahan Leslar nih para sahabat ya Tetapi Kak Renzi Lazuardi enggan untuk membocorkannya para sahabat ya Kak Renzi tentunya tidak ingin membocorkan sampai hari tiba Luar biasa para sahabat ya ada sebuah kalimat caption juga dituliskan oleh Kak Renzi. Di dikatakan yang penting bisa acting yang nanyain kok dari kemarin. Gak dikejar wawan siapa bilang. Haha, cuman saya mau ngomongnya cuma kalau udah waktunya ngomong aja. No bocor-bocor sebelum acara efek minum aku parfum tiap hari. <laughs> Luar biasa persahabat ya. Karenzi tentunya tidak enggan membocorkan soal pernikahan Lesti dan Bilar sebelum waktu acaranya tiba. Luar biasa. Kita semakin bangga. Karenzi tentunya no bocor-bocor. Luar biasa, sahabat. Ya, kita apresiasi mudah-mudahan kerabat Lesti Kejora dan Rizki Bilar selalu memberikan support saja, dukungan untuk hubungan Lesti dan Rizki Bilar. Dan selanjutnya, Bro sahabat, ya, ada postingan spesial terbaru dari Rizki Bilar. Alhamdulillah, tentunya Bang Bilar lakukan syuting lagi persobat ya. Tentunya sudah mulai syuting kembali syuting JWB2. Doakan saja yang terbaik. Mudah-mudahan Abang Bilar diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan doa dari akun Instagram eka994 mengatakan dalam kolom komentar, "Alhamdulillah Kakak udah mulai syuting sehat selalu Kakak." Ini doa terbaik juga persobat yang diberikan. Kepada Rizky Bilar, dan untuk selanjutnya juga, para sahabat, ya, ada sebuah unggahan spesial cute banget nih. Ada balasan komentar dari Bunda Inul kepada Rizky Bilar yang tentunya berkomentar di akun Dedek Lesti Kejora, para sahabat, ya, dalam unggahan terbarunya Dedek Lesti Rizky Bilar. Berkomentar loh, ini kan yang saya undang kemarin di acara lamaran saya, loh. Membuat kita semakin bahagia para sahabat Dia ya, lagi-lagi keluar nih kegesrekan dari Ski Pilar Tentunya ada balasan komentar dari Bunda Inul di situ tertuliskan para sahabat, Ya Bunda Inul mengatakan Waka-waka-waka Loh itu kan cewek manis yang kemarin diajakin makan sepiring berdua sama lu Mojok Bunda Intip dari TV Hayo ngaku <laughs> Akhirnya ketahuan juga nih para sahabat ya Komentar dari Bunda Inul membuat kita semakin bahagia juga ini kedekatan dari Bunda bersama anaknya persahabat ya doa terbaik juga dari Bunda Inul untuk Lesti dan Rizky Bilar Dan selanjutnya juga persahabat ya kita mendapatkan info spesial bahagia dari Bu Harsiwi Ahmad Tentunya di akun Instagram pribadinya Bu Harsiwi mengunggah info spesial bahagia soal pernikahan Lenslar yang mana tentunya akan diadakan pengajian dan siraman akad nikah serta resepsi pernikahan, Para sahabat ya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Di situ mengatakan sahabat kita pasti turut bahagia dan terharu dengan rangkaian lamaran Meslar hari Minggu kemarin. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Proses apa lagi yang akan dilalui sebelum benar-benar sampai halal? Tunggu ya, rangkaian pernikahan Leslar Lesti Kejar Rizky Bilar yang akan tentunya tayang secara live eksklusif. Di Indosiar dari mulai siraman Pengajian akad Hingga resepsi pernikahan Untuk para leso lovers Di dalam dan di luar negeri Jangan sampai ketinggalan Berita terbarunya untuk waktu dan tanggalnya Itulah info Langsung persahabat ya Kabar baik, kabar bahagia dari Bu Siwi Tentunya bakal ada Acara pengajian dan siraman Dan serta akad nikah resepsi pernikahan, luar biasa bakal ada tiga rangkaian acara lagi para sahabat ya, makin gak sabar tentunya mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan spesial bahagia langsung dari Dedek Lesti dan Abang Rizky Bilar berikutnya para sahabat kita lihat juga ada sebuah info spesial juga ini tentunya yang ingin menonton siaran ulang persahabat ya Tentunya siaran ulang lamaran takdir cinta Leslar Bakal ditayangin para sahabat ya malam hari ini Tentunya di indosiar jam setengah sembilan malam Yang belum off on dari lamaran kemarin tentunya kumpul Malam ini para sahabat ya akan dihadirkan kembali Rangkaian acara lamaran Lesdi dan Rizky Pilar Mudah-mudahan kita malam hari ini mendapatkan kejutan langsung dari Lesti dan Rizky Bilan tetap patengan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini, para sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang bangun ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.